Nah kali ini ada challenge, bang bentuk hati, coba bikin emot love, bang coba bentuk love. Oke siap guys, langsung aja ini aku bentuk rubik rubikularnya ya, let's go. Snake rubik ini kan terdiri dari 24 blok ya, langsung tekuk tengahnya bentuk V ya guys. Nah kayak gini, lalu putar blok keenam dari sudut ini guys. Lakukan hal yang sama ke sisi satunya. Oke, next kita buat bentuknya jadi segi 6, guys. Kalau bentuknya sudah jadi seperti ini, kita tekuk dua blok paling atasnya, guys. Ditekuk ke arah bawah ya. Oke, sisi satunya juga ditekuk ke bawah. Nah, terakhir kita tinggal putar dua blok ini ke arah bawah ya. Sisi satunya juga jadi deh bentuk hatinya. Coba kalian komen, next kita buat apa lagi, guys. Jangan lupa like video ini ya, guys. Thank you.